Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum. Hai sahabat Pasas. Semoga sahabat Senantiasa dalam keadaan Sehat Walafiat. Jumpa lagi bersama Pariqanah Sahabat Kali ini kita ingin mereview sebuah lagu Namun sebelum itu dengarkan Yang ini mau lalu Oke, okay, sahabat masya Allah, masya Allah, jom kita belajar, sahabat. Tapi, kenapa ini internet? maju ya sahabat, ya okay. nah, berarti keren, sahabat. Ya, oke, okay, kita mulai dengan membaca. Baca apa, sahabat? Sudah habis, bismillahirrahmanirrahim. Jadi, penting sahabat baca Hah? bismillah ya, karena bismillah ini membawa keberkatan. Oke, okay, kita mulai. Iya, tentang Oke, kita mulai dari oh, awal, sahabat. Oke, okay, start. ya wah sahabat videonya bagus sekali sahabatnya ada rama-ramanya. Is... Lihat kan enggak sama rama-ramanya. Is... Nah. nah uh, ini apa nih? Uh, kumpulan oh itu yang... nah, nach <SU reborn> nah, yeah, Ya, lucu kan. Yeah. kucing sahabat. Oh, iya dong. Aku sibuk. Aku sibuk. Aku sibuk. Aku sibuk. Aku sibuk. Aku onta ini sibuk. Aku sibuk. Aku sibuk. Dong dong lucu ya, lucu dia punya penyanyi. Oke sekarang coba kita baca dari alif ya teman-temannya coba ikut ya. Oke okay, coba mas ya baca. ba, ta, ca, nim, ha. Ini ha ha haza za wai shin shin in shin shin shin shin shin Anh pha, anh pha, pha, pha, tap tap pha, pha, nom wow wow pha, ha ha ha pha, pha, pha, pha, pha, pha, pha, pha, pha, ba ta kita oh. nah, yeah. sekarang Yang telah mimun ku hakam alif hansyahnya Oke okay, teman-teman jumpa lagi pada video mas saya yang lain jangan lupa like like Ini gini like share dan subscribe. Bye-bye. Hmm, assalamualaikum. La, la.